<tik> Saya Holly Balai Aduh <susuk> <laughs> Jadi Holy itu kalau ketemu balai ya di atas <tongan> Holy dalam kamus bahasa Inggris, artinya suci. Balai, <SILENCIO> oh, balai ada artinya. Jadi, Polis jadi, jadi, jadi, semua jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jam Bye kemudian Dasarnya. Saya seorang blogger fashion. Oke. akan beristirahat Inggris dan akan terus terpasang di sana <tuned out> <r> <ge> terus <interconnectedứng> <aczy> <listen> <semanas> <Aduh. Ps get up> terpasang di sana sampai saya bangun <dans drones> Kalau <laughs> <laughs> <laughs> hobi saya fotografi. Fotografi. <laughs> <laughs> Saya mau Terima kasih. Ah, yeah.